Allahumma suli ala Muhammad Wa ala Muhammad. Ya Allah berikan rahmatmu Kepada jenjungan kami Nabi Muhammad Allahumma suli ala Muhammad Aku kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, air mataku ini terjatuh melihat semua yang terjadi. Apa salahku kau, hilang nabiku? Semoga Allah menghancurkanmu. Apa salahku kau, hilang nabiku? juta-Mu Allah Allah Muhammad Allah Muhammad Ya Allah rahmatku kepada junjungan kami Nabi Muhammad Allah Muhammad. Kepada cendungan kami Nabi Muhammad